kita mulai dengan bagian doa seluruh makan buka hukum satunya halaman 142 kumpulan doa sama hari kita mulai dari doa 10 paket nah, dalam yang satu Assalamualaikum Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa Qul a'udzu bi rabbil fathhi adwa ba Allahu Akbar. Ulang. Doa dua masih.